Salam Patunggilan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Shalom Selamat pagi Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus karena pada pagi ini kita semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk mengikuti ibadah pagi hari ini Ibadah pagi ini adalah ibadah Minggu Advent sekaligus juga masih dalam rangkaian ibadah syukur GKJW KPD dan juga hari ulang tahun GKJW yang ke-89 sebelum kita memulai ibadah pagi ini kami mohon waktu untuk menyampaikan beberapa warta jemaat yang pertama ibadah PD PA dan ibadah berayat untuk bulan ini ditiadakan dan kita akan memulai kembali ibadah PDPA dan berayat ini pada minggu kedua bulan Januari tahun 2021 berikutnya saya juga mengingatkan kembali warta kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember ini yaitu Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember yang tetap dilaksanakan secara online atau melalui YouTube pada pukul 19.00. Kemudian ibadah Natal tanggal 25 Desember akan juga dilakukan secara online pada pukul 6 pagi. Selanjutnya, Ibadah Malam Tahun Baru, tanggal 31 Desember, akan dilaksanakan pada pukul 10 malam melalui Zoom Meeting. Dimohon Bapak-Ibu yang akan mengikuti Ibadah Malam Tahun Baru bisa mengikutinya melalui Zoom Meeting pada jam 10 malam. Kemudian, Ibadah Syukur Tahun Baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021 akan dilaksanakan kembali melalui online atau YouTube pada pukul 6 pagi. Warta selanjutnya mengingatkan kepada seluruh warga yang akan mendukung diakonia Natal, yaitu berupa dukungan sembako, masih ditunggu oleh Panitia Natal sampai tanggal 15 Desember. Kemudian, warta berikutnya adalah ibadah peneguhan angkat Sidi yang semula akan diadakan tanggal 22 November ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun 2020. Demikian beberapa warta yang kami sampaikan di awal ibadah. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiyarto dan Mari kita memulai pada pagi ini saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kita pujikan kidung jemaat nomor 322 bait yang pertama dan kedua Selamat pagi, saudaraku sekalian yang kekasih. Sekarang, marilah kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan, menyerahkan rangkaian sukacita kita ibadah pada saat ini. Kita mengambil saat teduh, ungkapan syukur. Yang kami nyatakan melalui sukacita kebaktian pagi hari ini Kami serahkan di dalam pimpinan serta kuasa Allah Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Allah yang kasih setia kekal Yang telah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus Amin Kitung Jemaat nomor 91 Kita nyanyikan bait dua. Saudaraku sekalian salam dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Kiranya ada pada saudara semua Amin Disilakan duduk kembali Jemaat Tuhan yang kekasih Bagian dari kesaksian Injil Yohanes pasal 3 Ayat 27 sampai 30 Menjadi landasan di dalam kita Membangun sukacita kebaktian pada saat ini Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai 30 Demikian dinyatakan Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata Aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, itulah bagian dari kesaksian yang diungkap oleh Injil Yohanes, berkait dengan kehadiran atau keberadaan Yohanes Pembaptis, yang mempersaksikan tentang apa atau apa saja Yang harus ia lakukan Di dalam kehidupan Nyata dan sangat jelas Aku bukan Mesias Tetapi aku diutus oleh Tetapi aku diutus Untuk mendahuluinya sudara, -sudara Sebuah Berita sukacita yang sangat Indah berita yang begitu besar dianugerahkan oleh Tuhan kepada segenap umat manusia. Bahkan sukacita yang sekaligus juga dialami, dipersaksikan kembali oleh Yohanes Pembaptis, selaku sahabat dari mempelai laki-laki yang segera datang. Itu sebuah kesaksian tentang proses awal kehidupan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika itu yakni ketika ia masih berada di dalam kandungan ibunya waktu itu ia diajak oleh sang ibu untuk menjumpai bayi Yesus yang ketika, ketika itu juga sama-sama sedang berada di dalam kandungan sang ibu sebuah sukacita yang menakjubkan dialami oleh Yohanes Pembaptis, dan itu benar-benar dirasakan oleh sang ibu. Dan kini ia mempersaksikan.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 Saudaraku sekalian, marilah kita menyambut sukacita kesaksian Yohanes Pembaptis tadi dengan kembali memuji Tuhan, Kidung Ria nomor 72. Kita ungkapkan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan dengan berdoa makasih di dalam Kristus Yesus yang saat-saat ini kami mempersiapkan kedatangannya sungguh sukacita yang indah sukacita yang begitu besar Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian Bapak, mampukan kami, buat, buatlah kami benar-benar menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, secara tulus, secara benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kami mempersiapkan diri dengan sia-sia, oleh sebab kami hanya mengikuti keinginan nafsu manusiawi kami. Lebih dari itu ya Allah Kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan Yang Tuhan percayakan kepada kami Untuk juga kami teruskan, kami bagikan Bagi siapapun yang ada di lingkungan kami masing-masing Ajar kami untuk senantiasa mau saling memberi maaf Apabila diantara kami melakukan kesalahan Ya Bapa, kami mengundang kehadiranmu Silakan Tuhan menguasai kami pribadi lepas pribadi Hingga ibadah yang kami alami pada pagi hari ini Benar-benar menjadi bagian dari ungkapan syukur, perhatian, dan kesetiaan kami kepada Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami memohon Amin Saudaraku sekalian yang kekasih berita anugerah Dinyatakan kepada kita pada saat ini Seperti bagian dari kesaksian kitab Yesaya Yesaya pasal 41 ayat 13 Dan nanti saya akan melanjutkan pembacaan dari Injil Yohanes Pasal 5 ayat 21 Sebagai petunjuk untuk kehidupan baru kita sekalian Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dinyatakan kepada kita pagi hari ini. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kembali kita menyambut sukacita ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 96 bait 1 dan 4. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersama pagi hari ini akan membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Mari, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan Firman Tuhan, kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa: Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Bapa. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama rindu akan kebenaran Firman Tuhan. Hiburlah kami ya Bapa, kuatkanlah kami, agar kami bersama-sama di hari ini kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkatmu dari Engkau ya Bapa. Bapa, kami bersama akan menerima Firmanmu dan pagi hari ini Engkau berkati kami. Dan sucikanlah hati kami masing-masing ya Bapak, supaya kami layak dan berkenan di hadapanmu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini bacaan kita diambil dari Injil Yohanes, pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 8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 Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu, siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan Engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan Maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami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 ...dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, ...Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri, ...Dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, ...membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu menjadi petai, maaf, hal itu menjadi, terjadi di petania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Mari kita bersama-sama pujikan kidung jemaat 58 bait 1 dan 2. selalu sehat dan semangat saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Gerejo Kristen Jawi Wetan di usia yang ke-89. Kita semua tahu bahwa Gerejo Kristen Jawi Wetan diproklamirkan atau dinyatakan mulai mewujudkan diri dan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya setidaknya sejak tanggal 11 Desember tahun 1931. Pada ulang tahun usia yang ke-89 ini ada tema yang harus dilakukan dilaksanakan yaitu mewujudkan tema dalam karya mewujudkan tema dalam karya nah, tema yang harus diwujudkan dalam karya itu adalah tema Mandiri dan menjadi berkat. Jangan ungkapan itu hanya berhenti sebagai slogan, sebagai moto tetapi harus diwujudkan dalam karya. Dan selamat ulang tahun juga untuk secara khusus GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo di usia yang kedua. Dua tahun kita menjalani hari-hari kehidupan, pelayanan, kegiatan, Tuhan mempercayakan kepada kita, kepada seluruh elemen yang ada di jemaat ini untuk menyatakan karya Tuhan, karya kasih dan kesetiaan Tuhan bagi siapapun dan apapun yang ada di lingkungan kita sekalian kita merayakan, kita mengingat-ingat, kita menghayati dua tahun Tuhan berkarya melalui kita di bawah terang tema bertumbuh dan berkembang dalam keberagaman bertumbuh dan berkembang dalam keberagaman ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan dalam perjalanan gereja Tuhan, khususnya di area Jawa Timur ini, ada banyak kisah tentang tokoh-tokoh yang mengabdikan hidupnya untuk merintis persekutuan di suatu tempat tertentu. Dan akhirnya persekutuan-persekutuan umat Tuhan itu menjadi sebuah gereja atau jemaat termasuk jemaat-jemaat di lingkup pelayanan gereja Kristen Jawa Wetan dan juga termasuk di jemaat Kota Baru Driyorejo ini. Dari sisi barat sampai timur wilayah Jawa Timur ini kisah-kisah perjuangan para leluhur Gereja Kristen Jawi Wetan dari yang mengawali dengan membuka lahan sampai dengan prosesi merintis persekutuan tentunya Saudara-saudara peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman yang seperti itu menjadi inspirasi dalam kehidupan persekutuan kita bersama. Mungkin di antara kita paham tentang awal mula munculnya atau tumbuhnya serta berkembangnya salah satu jemaat di KKJW misalnya Bung Surjo. Ada salah satu tokoh yang ketika itu berasal dari daerah Sidoarjo, Namanya Kiai Kelas Waridin, Kiai kelas Waridin. Kemudian misalnya juga di daerah Pujiharjo Malang sebelah selatan. Ketika itu di sana juga ada Mbah Puji yang juga menjadi salah satu tokoh awal mula berdiri dan berkembangnya jemaat Tuhan di daerah itu. Begitu juga khususnya bagi kita yang menjadi bagian dari gereja Kristen, Jawi wetan, jemaat kota baru, Diorjo, tentunya juga ada beberapa bahkan banyak tokoh, saudara-saudara, orang tua, atau famili kita yang menjadi bagian, jadi cikal bakal. Tumbuhnya dan prosesi berkembangnya jemaat Kota Baru Driyorejo ini. Tetapi yang pasti, saudara-saudara, meski masih banyak kisah-kisah lain yang ada di jemaat-jemaat di GKJW ini, bahwa mereka para tokoh itu, para pendahulu kita itu, kakek, nenek, dan buyut kita itu. Adalah pribadi-pribadi yang memberi diri untuk membuka jalan supaya banyak orang memperoleh pemberitaan Injil. Dan pada saatnya hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kehendak Tuhan, hanya karena terang kasih dan setia Tuhan, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Sidang jemaat yang kekasih, kisah Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita tadi tentunya adalah kisah yang cukup familiar bagi kita. Yaitu ketika Yohanes Pembaptis mulai diperkenalkan secara rinci berkait dengan tugasnya. Hal yang menarik saudara-saudara adalah ketika namanya mulai dikenal oleh banyak orang. Apalagi keseharian Yohanes yang sering membaptis orang Ternyata mendorong orang-orang Yahudi khususnya Mereka yang dari Yerusalem ini Diwakili oleh beberapa imam dan orang-orang lewi Mereka mendatangi Yohanes membaptis Satu-satunya tujuan yang ingin mereka ungkapkan, mereka nyatakan yaitu mereka ingin tahu perihal orang yang sedang naik daun ini. Orang yang sedang terkenal ini. Orang yang sedang mulai viral. Yaitu tentang siapakah ia sebenarnya. Apakah ia seorang Mesias? Ataukah Elia? Ataukah Nabi yang akan datang? Nah, saudara-saudara pada titik ini, Sesungguhnya Yohanes memiliki kesempatan jika ia misalnya ingin mengagungkan diri sendiri. Dengan ketenaran yang ia miliki ketika itu, orang pasti percaya kalau dia seorang Mesias. Apalagi titelnya yang dikenal oleh banyak orang sebagai pembaptis. Mungkin saja kalau ia mau, ia bisa berpura-pura menjadi seorang Mesias. Dan seterusnya, ia pasti akan mendapatkan perlakuan istimewa dari orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Yohanes, ternyata hal-hal itu tidak dilakukannya. Sama sekali tidak terbersit Tidak ada rasa ketertarikan Di dalam benaknya untuk melakukan kepura-puraan itu. Ketika orang-orang itu tadi bertanya Dan ingin mendapatkan kejelasan Ternyata mereka tidak menemukan jawaban Sesuai dengan yang mereka perkirakan Dari pertanyaan-pertanyaan para imam dan orang Lewi yang memunculkan kata Mesias, Elia, serta Nabi yang akan datang, menunjukkan adanya tanda-tanda atau mengungkapkan kerinduan yang dialami oleh umat Yahudi, pada datangnya seseorang atau sesosok Yang berasal dari Allah Untuk membebaskan mereka Dari pemerintahan duniawi Dan ketika itu Yohanes berkata lain Ia menyatakan bahwa dirinya adalah Suara yang berseru-seru di padang gurun Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya pada Kitab Yesaya 40 ayat 4, Yohanes menyatakan bahwa ia hanyalah seorang utusan yang bertugas untuk mewartakan bahwa Mesias akan datang. Mesias bukanlah dirinya, tetapi Mesias adalah sosok yang akan datang. Ia menyatakan dan sungguh-sungguh merasa secara sadar bahwa ia sangat tidak layak dibandingkan dengan Sang Mesias yang akan datang. Dengan ungkapan dan pengakuan jujur serta tulusnya ini, Yohanes Pembaptis sekaligus mengajak kepada setiap umat yang mendengarnya, untuk senantiasa bersuka cita dan percaya pada berita yang ia wartakan umat patut untuk bersiap-siap dengan sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya menyambut kedatangan Mesias yakni dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan sebagaimana yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis yang selalu dan selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Menghayati kesaksian tentang firman dan karya Tuhan tadi Tentunya akan membuat kita selalu mengingat Dan seterusnya benar-benar menghayati meneladani bagaimana perjuangan para leluhur gereja Kristen Jawi Wetan beserta persekutuan-persekutuan di jemaat-jemaatnya yang begitu setia dalam menjadi jalan bagi datangnya keselamatan di dalam Tuhan. Mereka dengan gigih dan berani mau mengambil risiko demi semakin banyaknya orang yang percaya kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan anugerahnya seperti yang juga didapati atau dihadapi oleh Yohanes Pembaptis ketika itu demikian juga yang terjadi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita oleh kakek buyut kita, oleh para orang tua kita, para pendahulu kita selalu ada celah bagi mereka untuk Diagungkan karena jasa-jasa Dan kerja kerasnya Tetapi saudara-saudara Lagi-lagi Mereka lebih Memilih untuk tidak menjadi Semakin populer dan besar Untuk diagungkan Untuk dirinya sendiri Tetapi Kristus Yesus Yang terus mereka kabarkan Dan makin Bertambah banyak orang yang Percaya kepadanya Hingga akhirnya mungkin tidak banyak cicit cucu canggah serta keturunan berikutnya mengenal perjuangan mereka. Tetapi para cucu, cicit, canggah, dan keturunan-keturunan lainnya ini mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan karena itu saudara-saudara maka masuk akallah ketika kita menghayati pelayanan di dalam Tuhan seperti bagian dari nyanyian dalam kitung ria tadi dia harus makin bertambah Ia ya, harus makin bertambah ku harus makin berkurang nama Yesus saja disembah ku di tempat paling belakang bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik semua orang kepadanya datang sekarang. Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam suasana Advent ini marilah kita terus mengikut Tuhan dengan setia, kritis dan penuh tanggung jawab dengan rendah hati mengingat bahwa hanya Tuhanlah yang patut Diagungkan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita mengamini perlindungan ini dengan kembali memuji Tuhan. Kitung jemaat nomor 252 bait 1 dan 4. di dalam nama Tuhan Yesus diundang untuk berdiri bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa kalit langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria.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 persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita masih diberi waktu, kesempatan, untuk mengungkapkan rasa syukur kita, dengan mengumpulkan persembahan. Dan ada ayat, yang Di dalam kita mendasari Untuk mempersembahkan Imamat 19 ayat Yang kelima demikian Apabila kamu mempersembahkan korban Keselamatan Kepada Tuhan Kamu harus mempersembahkannya Sedemikian Hingga Tuhan Berkenan akan Kamu Mengumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 112 ayat yang pertama dan ketiga Anak Maria dalam Palungan Jemaat yang kekasih Kita akan Mengakhiri Kebaktian kita pada pagi hari ini Sebelumnya Mari kita kembali Menghampiri Tuhan Kita ungkapkan Kerinduan kesetiaan Dan ungkapan syukur kita Kepadanya Dari sepanjang persekutuan Saat ini Mari kita berdoa Allah Bapak terpujilah engkau senantiasa di sepanjang kehidupan kami sekalian Bapa, terimalah doa syukur dan pujian kami Melalui rangkaian kebaktian yang kami alami bersama-sama pada pagi hari ini Apapun yang dapat kami lakukan, kami nyatakan kepada Tuhan Biarlah itu adalah ungkapan syukur yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan berkenan menyucikan, Tuhan berkenan memakai, hingga kegiatan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja dan jemaat Tuhan ini dapat berlangsung dengan baik. Hanya Tuhan yang senantiasa kami muliakan. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami segenap umatmu. Khususnya warga Gereja Kristen Jawi Wetan Dimanapun kami menjadi bagian persekutuan jemaatnya. Terlebih kami yang Tuhan tempatkan dan menjadi bagian di GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo, Bapak hanya kuasa kasihmu yang senantiasa menjadi keyakinan kami bahwa Tuhan tidak dan tidak akan pernah menjauhi kami. Oleh sebab itu, apapun bentuk pergumulan, bahkan persoalan yang muncul di dalam kehidupan kami, hanya karena kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk menyikapinya secara bijak, dengan baik, dan kami pun mendapati hasil, yang menggembirakan serta mau mempersaksikan di dalam kehidupan bersama dengan saudara kami sekalian, Allah Bapa yang Maha Kasih, mampukan kami untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari baik di dalam menyikapi kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga, maupun di dalam kehidupan bersama dengan lingkungan masyarakat. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Ya Bapak, secara khusus kami menyerahkan Suasana kehidupan Bernegara dan berbangsa kami Apapun bentuk persoalan Pergumulan yang terjadi Tuhan pasti bersama-sama dengan kami Tuhan berkarya Di dalam upaya-upaya Yang kami lakukan Demi tetap berlangsungnya Kehidupan yang baik Rukun, damai, dan sejahtera. Untuk itu kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, siapapun yang terlibat di dalam upaya-upaya menyikapi persoalan dan pergumulan ini. Sukacita, kebijakan, kesabaran, ketulusan, penghiburan, biarlah Tuhan nyatakan kepada mereka. Ya Bapak kami juga menyerahkan setiap anggota keluarga kami masing-masing Baik yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami Di keluarga kami Maupun mereka yang masih harus berjauhan dengan kami Oleh sebab tugas yang harus mereka lakukan Anugerah, penghiburan, sukacita, kecukupan pasti Tuhan nyatakan. Lebih dari itu, kami juga mengucap syukur atas anugerah bertambahnya satu tahun umur, baik untuk kami gereja Kristen Jawi Jemaat Kota Baru Parudirjo, maupun kami segenap warga gereja Kristen Jawi di semua lingkup pelayanan majelis agung Tuhan terima kasih atas karuniamu, terima kasih atas kepercayaan untuk kami wujudkan di dalam karya yang Tuhan anugerahkan Ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Kristus yang telah mengajar kami untuk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 Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Kita akan Melakukan atau melanjutkan seluruh aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini. Dan marilah kita lakukan dengan baik, bahkan lebih baik lagi. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat yang dikasihnya. Dan karena itu biarlah kesaksian dari bagian kitab di saya ini menjadi bekal. Dan tambahan kekuatan bagi iman dan kehidupan kita berikutnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama warak, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, marilah kita pujikan Gitung Jemaat nomor 246, Bait 1, dan nanti Bait 3 kita lakukan dengan berdiri. Sekalian kasih karunia yang berasal dari Allah, Bapa Yesus Kristus, yang adalah sumber hidup dan keselamatan, senantiasa menjadi pemimpin, senantiasa menguasai, menganugerahkan kecukupan kebijaksanaan di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian melalui kuat kuasa dan penyertaan roh kudus pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Hidung Jemaat Nomor Seratus dan saudara yang kasih Tuhan Yesus kita telah mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini kami mewakili majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Puji Sugiyarto yang telah melayani kita semua pada pagi hari ini kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga dan pelayanan Bapak Yohanes Puji beserta keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada tambahan warta untuk pagi ini, yaitu kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memberikan dukungan untuk inventaris sepeda motor hingga angsuran yang ke-11. Dan kami mohon terus dukungan Bapak, Ibu hingga terselesaikannya atau pelunasan pembayaran sepeda motor inventaris gereja kita begitu juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan khusus apakah itu untuk pembangunan dan yang lain melalui amplop merah, kuning ataupun hijau, Bapak Ibu bisa mengambil amplop di gereja atau Bapak Ibu boleh memberikan tersendiri melalui amplop putih dan dituliskan untuk persembahan khusus kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung ibadah pagi hari ini kepada organis, song leader, juga seluruh tim kru perekaman sehingga ibadah pagi ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak-Ibu, kami terus mengingatkan supaya Bapak-Ibu tetap menjaga protokol kesehatan dan biarlah kita senantiasa menyerahkan hidup kita dengan di dalam pimpinan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.